Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di sore hari ini Tentu banyak sekali yang menunggu-nunggu cirukan vitamin manja dari idola kita Lesti dan Bilar Tentu Mimin kali ini akan memberikan kebahagiaan untuk kalian semua Kita lihat persahabat dia baru saja diunggah di guysnya kagak Bilar tuh Wah, wow, akhirnya muncul juga persahabat ya Lesti dan Bilar menyuguhkan vitamin bahagia yang sangat luar biasa untuk kita semua di sore hari ini Perhatikan persahabat ya, kakak Bilar lagi jailin orang Turki dengan tentunya memperlihatkan keromantisan, keharmonisannya. Kita lihat aja di persahabat ya. Aduh tentunya bapak-bapak Turki ini mesem aja persahabat ya saat melihat keuwuan keromantisan yang disuguhkan oleh idola kesayangan kita perhatikan persahabat ya kakak biliar di situ tentunya cium dedek elasi ke aduh mantap banget persahabat ya masya allah luar biasa mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia untuk mereka dan mudah-mudahan selalu menjadi orang baik untuk tentunya semua banyak orang persahabat ya kita doakan selalu yang terbaik untuk idola kita. Dan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dapat dengan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini adalah informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian Setelah Bang Bangun ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh